kip <tuk> <Ayok, katul spadion. tuk> ya. oh, Tapi jangan salah, kekuatannya seperti kaca. Kami... start to start agora <laughs> então Tiga, sepuluh, semua lagi. Sepuluh I don't want to get to get it, Masaknya kotor, kayaknya gede. Orang ulang bawah, gue efeknya. Gue bocor, kita ada suka. Aku mau, aku mau, aku mau. Aku mau, aku mau. Aku mau,